Tangan lo kemarin. Batagah lo kemarin itu dah. Bukan udah batagah lo kemarin, tapi udah sagan sama tanggul tanggung yang disekolah. Loro, ini mau cari sih kemarin. Bukan. Tidak nak bu diri, tapi walaupun rasu udha gandang ke adik, tapi udha sagan di tangguh seku, tidak lama lho. Sagan rasu udha ke orang lain, lho kado rasu udha ke adik. Bukan itu, masih udha, ya. Udha sagan di tangguh seku, aku lagi adik urata pandang, ya. Udha nyurang bansai. eh nganya, tu itu kan nak ah cek si Bos tu ya. Aduh, dia woi yang ngebut risikonya. Berlaporkan si Bos, Pak. Berlaporkan si Bos. Tuan, dia balik batang tu lah. Dia tak kayu kok, Bos. Dia cepet, tak daerah, Bos. Darah je, kan? Bukan tak mulai. Cik tinggalnya, ni. Anggutan, kan? Tembak tu, ha? Oh. Tembak tu, ha? Tembak tu, ha? Astur. Mati kan? Hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, kamu hai, kamu kamu, ah. hai, kamu hai, hai, hai, hai, hai, hai, aku hai, hai, hai, hai, hai, hai, jam hai, hai, hai, hai, hai, hai, itu hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, iyalah dek kamu sekolah, Sayang le bus duit ang tidak kata, ternyata, <tuk> tak juga merespon. Oh, sama. Nyonya menyakio nyonya itu banyak laki-laki lain di situ, lei. Anu ganggu ada nyonya. lagi nyuci yang Apa keuntungan darinya? Yang miskin. Memono kau dimana padang? di ini malapak ini bos. ah, ah tahu udah aja ada yang mau Masak dah terdiri. Nah, ya lah. Ah. Sekali lain, angkat dua, kuasa. Baiklah. Ba. Menenggang dia nak. Eh, nak berhenti-henti kerajuan dari tadi dah. Gila mah nyapu, tapi nak pernah berhasil. Ah, hatiah dia Ma! Ha, tadi mahu! Ada lagi pada sakit ni, Ma. Celek pajak sesam suruh diri dari oh, like. de inyo bacerito ko kan gabuang mak awak di tanah inyo inyo memang balita berani di tanah awak tanah enak de ang kau yang, kau okay, mak, mana ang kau lagi sekian, kau mak, bawa ayah tiado kau mak, kurang mana jawab kau ma. siam berlatih angan yang, sana sana ayah mak, memandang deh mak, telah matu sini mak, mungkin dek keranu, pak tinggal di tanah pas aku mak, mana pangannya yang, si mak punya cintu ke Nurbaiti Mak dan sadar, Mak ada orang tak beradu tapi dan sayang ke Nurbaiti Mak deh, uh, uranglah nih, yang tua untuk suku kasih Nur itu punya orang terpandang awak kurang, tak beradu dia nak ketakian, dia nyalain dia jalan, dia nyalain bahwa aku harus bantu waktu banah, Mak Nggak bisa, dong Dan bersatu, Juna Baiti, Mak Sarana, nama ya Awak tu sadar Mbak. diri, nak. Nyo, Mak Iya, Mak Nya tuh Ya, cahaya lah keadaan, awak kini, kan Awak kayak itu keadaan, Wak Nya, kayak itu keadaannya alah tuh jadinya kayak dake anjunya lah, biar kok makin dake anjunya tuh makin tumbuh jelas soal angkanya. Tancak aman jauh bah selai ikhlasan selah. Nado kan tiang lebih aduk siapa? Iya mak. Coba miklas oi Oh ini, laporan tayangan baru nih nempa deden kini mah Mama ada? Jangan pura-pura tau tahu nilai. Mak, mama kok? tinggal iko tanah pusako deh nih jangan mentang-mentang uni rasa ipa deh nih bisa balas cangganan mau Kau gara-gara anak uni kau nih anak uni kau bantu anak mas sekolah mau cek mau kau orang mau sopanlah pembalian uni. Uni jeli iko kau tanah pusako sedangkan uni tahu kan ada nih kau nak main Bapak, -ba aku -ah, dari Oh, bisa? Alah, enggak usah lo lima, lima, mode itu lah lima, Dia lima, tahu lima, lima, lima, Nama, lima, lima, lima, lima, lima, lima, lima, lima, dari rumah lima, sisam tinggal rumah ko. kok lima, kan, lima, lima, tanah lima, lima, lima, Dangkie. Walak dang, cai karajo lai, nak menumpang di rumah ko lo. Le jangan ngok. Umak ko i pembuan ya ayah tapi tanah kau tanah induak den. Le jangan den. Oh, sioe ma. Meraksan barau ni kini lai. Allah mate, cuit teh. Le tahu dia menumpang diskonyo. Belajar, hmm. le menumpang. Apa inal le? Awak oh, nak karno ayah den, den nak tinggal di teh. Jukoi menoh mak dah lah. Barang ke ang dari rumah dan pergi. Pergi api. <tell> lah, eslok lah. Nah. Dia na, selah. Ketek jona yang eh, mengice-ngece awak mak. Insya-Allah so mak. Besok udih recess awak mm. balik batatang datang tu. <tell> jona. tapi udah jauh, udah tapi dia Iya dia tapi Maranta dia kau udah tinggalin Nur yo, bukan udah dia, tapi Baale udah di kampung ku dipandang selama mata di apa Nur yang marasuan, Tindak, dia apa Nadiat itu yang udah rasuan, dia. sayang udah kan Nur mungkin udah tinggal Nur doda dia Adiak tuh Sirih udah karaku. Dalam caranya, kita sesing juwanya, Mak Dek. Adik, adik Ameh udah loyang. Adik udah pandang. Udah orang biasa nyuganya. Ini, dah. Asam di gunung, garam di lawik. Dalam balangu, dan yang mungkin, udah dan juwanya. yang nak mungkin, lho, dah. Nak bisa, udah maksudnya. Udah, Adik. Nak nih, udah tinggal, lho, Kok esok udah sukses di rantau, dia. Kok untung terbangkit pada tarandang kok. Udah jumpai adik di rantau. Ma, aja Ma. Ma. <tuh> Merantau madang dahulu, babua baru ngembali dialah samsudin merantau dahulu di kampung atau balin. Matawan Iswa samsudin bisa menjepuk nur isuak jodoh nak kamarnya. Jangan lupa, jangan